Oke okay, baik anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali dengan stat hosiun pada mata pelajaran TIK Oke, okay, setelah kemarin kita sudah melakukan Review ya review dari materi pertama materi kedua untuk persiapan PAT atau penilaian tengah semester yang insya Allah akan kita lakukan pekan depan dan reviewnya sudah kemarin sudah sudah siapkan di pertemuan pertemuan atau PCC daring yang kemarin, dari sana kalian bisa mempelajari atau memahami kembali materi yang sudah kita sampaikan untuk persiapan PTS. Oke, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke materi yang baru, yaitu. Membuat tabel dengan menggunakan row dan kolom, dan memperhatikan sel-sel yang dipergunakan. Oke, langsung saja ke Excel-nya. Kita langsung masuk ke Excel, klik Excel-nya. Oke okay, kita buka lembar kerja baru. Uh, setelah kemarin kita sudah mempelajari dasar-dasar uh, dari Excel yang dari atas title bar, menu bar, ribbon, sub menu, sheet, cell, kolom dan baris. Hari ini kita masuk sedikit ke menu Insert, yang di sana terdapat ribbon atau kelompok dari sub menu, yaitu tabel. Tabel di sini, di Microsoft Excel, ini dapat dilakukan atau dibuat dengan beberapa cara. Yang pertama, yaitu cara manual, oke. Okay, tabel di sini, uh, di semua hampir semua Microsoft, entah itu Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint, itu terdapat tabel, jadi. Kalian atau anak-anak sudah, pastinya sudah mendapatkan pelajaran atau sudah mempelajari bagaimana cara membuat tabel dan dasar-dasar membuat tabel. Di sini Ustadz hanya mengulang saja, karena di Excel juga terdapat menu dan cara membuat tabel di Microsoft Excel. Oke langsung saja kita awali dengan cara yang pertama yaitu cara manual. Oke di cara manual ini kita bisa mengawalinya dengan cara yaitu satu memblok terlebih dahulu sel yang akan kita jadikan tabel dengan cara yaitu satu kita blok kita letakkan sel aktif kita klik sel aktif di mana kita memulai untuk membuat tabelnya Oke caranya yaitu cara membloknya yaitu dengan cara menyeret atau menggeser sel aktif sesuai dengan kebutuhan tabel yang akan kita pergunakan. Misal di sini Ustaz contohkan kita membuat tabelnya yaitu 1 2 3 4 5 6 7, 7 kolom dengan oh maaf, 7 baris dengan 2 2 3 4 5 6 dengan 6 kolom. Ya, 7 baris dan 6 kolom untuk tabel kita nanti. Oke, selanjutnya setelah kita blok, setelah kita sudah memblok, kita masuk ke menu home. Menu bar home, tab home, kemudian cari kelompok sub menu atau ribbon yaitu yang bergambar atau ikonnya seperti ini. Nah, ini di font ada ikon yang seperti ini yaitu border nah di sini kalau kita sudah tunjuk kursornya ke sini ke arah tanah tanda panah bawah akan muncul tulisan yaitu bottom border karena pilihan yang pertama di border ini adalah bottom border nah setelah kita klik akan muncul banyak pilihan border yang pertama bottom border yaitu border yang akan muncul hanya bawah saja jadi yang di border hanya bagian bawah atau bagian dasar top border atas saja left border kirinya saja yang di border right border yang kanan saja no border itu berarti sama saja kita tidak melakukan apa-apa atau tidak di border nah yang kita lakukan adalah untuk membuat tabel yaitu yang bawah ini yang bawahnya no border yaitu all border karena yang kita butuhkan untuk tabel adalah semua diberi garis atau diberi border. Oke, langsung kita klik saja. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Semua sel yang sudah kita blok tadi akan muncul garis akan diberi garis Dipertebal oleh garis yaitu di border. Nah, nantinya kita bisa isi, kita bisa mengisi datanya di awal tadi sebelum kita border atau sebelum kita blok. Atau setelah kita border seperti ini. Bisa kita klik dua kali di sini langsung. Atau kita klik di sini. Di cell aktif sini terus kita kliknya, ngetiknya di sini. Bisa juga. Atau langsung saja kita klik dua kali di sini. Misal secara umum tabel awal biasanya datanya berisi nomor. Nah seperti ini. Kita lanjutkan misal nama. Nah, kita lanjutkan. Biasanya, kelas terus, tempat lahir terus, umur misal gitu ya. Lalu, eh, nama langsung saja, ayah seperti ini kita sudah membuat atau memasukkan data di dalam tabel tersebut nah ini untuk cara yang pertama yaitu cara yang manual nanti kita bisa merapikannya misal kita ini karena ini butuh lebar kita bisa merapikannya kita blok kita tengahkan nah seperti ini, ini kita bisa variasi sesuai dengan kemauan kalian dengan kemauan anak-anak Nah bisa kita blok bisa kita pertebal bisa kita miringkan ya di sini di font Oke ini untuk yang cara manual nah selanjutnya cara yang kedua yaitu cara otomatis jadi kita hanya perlu memblok saja atau memberikan berapa banyak sel yang kita butuhkan untuk tabel nantinya nah, selanjutnya tabelnya kita tinggal klik tabel seperti tadi yang Ustadz perlihatkan di awal tadi Oke langsung saja kita awali dengan memblok yang kita butuhkan kita samakan saja ya Oke seperti ini setelah itu setelah kita blok kita masuk ke menu insert. Tab menu insert kita pilih kelompok ribbon tables atau di sini tulisannya tables ya. Kalau bahasa Indonesia tables, kalau bahasa aslinya tables yang Kita pilih adalah yang ini. Nah, karena ini sudah kita blok, tinggal kita klik table maka akan muncul kotak box seperti ini, yaitu untuk mengarahkan kita bahwa yang di blok ini, yang ada di sini, dari tulisan ini adalah sel yang sudah kita blok. Jadi yang sel yang kita sudah blok adalah sama dengan dollar $B, dollar $12, titik 2 dolar H dolar 17 ini adalah area sel yang kita blok untuk dijadikan tabel. Nah, ini yang bawah ini adalah kalau kita membutuhkan yang atas seperti ini untuk dijadikan header, header tabel. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita klik oke OK, akan muncul Nah, seperti ini, secara otomatis akan terbentuk akan membuat tabel secara otomatis, dan di sini akan muncul secara otomatis di menunya, akan secara otomatis menuju menu desain desain kolomnya. Nah, di sini akan banyak pilihan desainnya, insertnya, exportnya pilihan desainnya ya style pada tabelnya nah di sini banyak pilihannya nah ini yang otomatis jadi kalau yang otomatis ini kita sudah tidak perlu mewarnai memberikan shape dan yang lainnya sini juga tinggal kita klik saja klik dua kali di sini bisa atau klik di sini atau klik di sini. Nah, kita bisa ganti misal seperti tadi nomor. Nah, kita pindah. Kita ganti di sini nama. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya sama seperti ini. Dan kita sudah berhasil membuat tabel dengan cara yang kedua yaitu cara otomatis. Oke sampai di sini materi kita kali ini yaitu materi mengenai membuat tabel dalam Microsoft Excel Ya selanjutnya anak-anak bisa mengembangkan sendiri sudah bisa berkreasi sendiri dengan tabel yang kalian buat sendiri Oke, sekian dari Ustadz. Ustadz dari Ustadz tetap dijaga sholat lima waktunya, tetap ngaji dan rajin ngaji di rumah, tetap taat, patuh, dan selalu membantu orang tuanya di rumah. Dan yang paling penting, jaga selalu kesehatan diri sendiri kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan sekitar. Saya takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.